ini sama aku ya aku masih main starcraft princess nih atau Inches nih guys ya dan aku eh, mau modal seratus ribu nih guys ya modal seratus ribu mau mencari profit dengan pelan terbaru nih guys nah semoga semoga aja aku dikasih profit yang mantep mantep tembusin atau, atau perkalian yang gede nih guys ya oke okay, di sini putarannya sudah habis aku naiknya jadi dua ribu 2400 ratus nih ini putaran sepuluh triliun nih guys oke okay, mantap mantap dan yang baru join nih, yang baru hadir, langsung di like, komen, dan sharenya cuy Bagi yang belum subscribe, dimantu bantu juga support kita juga dengan cara subscribe Dan jangan lupa nih guys, aktifkan uh, tombol lonceng notifikasinya guys Agar kalian mendapatkan info sekarang terbaru dari pola edat channel kita Atau info pola terbaru dari kita ya guys ya Oke, aku disini mau lanjut farming-farming manja Jadi gitu ya, mau lanjut farming farming, -farming di early game ini coy mau aja kepalanya si NC enggak kita profit dari balik kita langsung WD aja ya dan ah, di sini petirnya sudah habis aku mau gaskan di 30 poin entar dua di dek 1800 cuy di dek 1800 aku pengennya si free spin coy tanpa bayar nih ya pengennya sih free spin coy capek coy ya kalau bayar itu tapi tidak profit deh, coy, ya malah warno langsung gas depo, langsung gas daftar aja nih coy. Langsung main aja lah guys, ya. Dan gunakanlah uang lebih atau uang kena kali-kali ya. jangan menggunakan uang Kebutuhan rumah tangga atau rumah ya kebutuhan makan jangan ya guys, ya. Aku di sini mau bagi-bagi pola aja sih. Kayak cari-cari ombak aja. Ya. Oke, di sini putaran aku sudah mau habis nih. Karena aku sudah mau habis. Oke okay, mantap. Cakep banget perkaliannya belum dong oleh. nah langsung dikasih deh ya. Baru disindir tentang perkalian. Nih. Langsung dikasih skate deh ya. Memang incest sih, incest mulu. Eh. Oke okay, lagi dong. Tinggal sisa 13 menit. Masih belum perkaliannya. Oke, okay, mirror mantap di sini. Bulan oke okay, mantap. Full Oke. eh Oke 30 ya Kali 3 nih Oke oh, dua ribu Cuma kali 3 doang ya yes, ya Kali 3 nih di... Ya skater pertama nih Perkalian yang pertama yang keluar ya Wah terusnya pecah disini Mantap lagi Oke lastingnya kurang 2 disini ya Ayo dong Oke Tambah lagi dong perkaliannya Atau pecahannya mantap mantap nih co -co. Oke Tambah kali 6 nih, ya Jadi, Ya dia Kali 9 coy di sini aku hendra aja buat mati catik aja kalian ngerna ya kan guys <laughs> ya. Oke, okay, mantap deh. Sen. Biru sama putih di sini dan kuning di sini ditambahin lagi ya. Oke, okay, matahari nya kurang satu ya. Kurang tinggi ya. Terus tinggi. Oke, okay, mantap segare deh nih guys. Segare yang pertama nih ya. Kita baru ngerasain segare-nya. Dan nah, per kita pun 14 nih ya. Kali 14 masih ya guys. Dan para saya guys. Dan sini kita udah profit aja ya guys ya Udah mantep nih yes ya guys ya Ayo Lagi ke kalian Sing Sing Ayo dong Nyrna Sing sing lu ayo Ayo Aduh Udah mau nih mana nih cocoin Nyrna nyanyain Klin amat udah kayak kacik dia ya Udah kayak Ciusin guys ya Mau ngasih ke kalian ya Sayang banget itu 28 ribu Aduh Ya, mantap sih, mantap, mantap. Oke, kita kasih kali dua, kita cek ya. Lumayan empat puluh kali, lima oke. Langsung sentuh contoh yang pertama nih. Mantap, kelas-kelas baik-baik, baik, kau berna, ya. Jangan panik, kau kena ya. Jangan panik, ya, guys. Ya, di sini aku dapat 700.000 ilmu, dan sini aku sudah ke satu juta dua ratus nih, guys. Ya, panik, kau merah, mampus, kau merah. Akhirnya aku di sini langsung JP guys ya. JP langsung MV langsung aku nih Oke. Okay. Kita malah lagi nih kali 18. Mantap. Kapan lagi sih? Ya? Kapan lagi nih? Mulai 100 up ke 103 reaksi sih. Nah, Omara mampus kok akhirnya kok ya kan dapat juga kita guys per ya kan. Tambah juga scatter-nya mantap nih guys. Di sini aku mau turunin bednya aja, aku stopin aja putarannya dan aku mau gas di 50 otomatis centang 1 di bed 800 ya guys ya. Aku di sini mau farming minimal yes, ya, minimal aja guys ya. Pollen sudah aku gunakan 10 10 30. Eh, 50 nih guys. Oke okay. Nah semoga aja di bed ini kita dikasih ya guys ya. Semoga aja guys. Aku harap berarti kita dikasih lagi nih coy. Dikasih lagi. Ya, ya. Pengen lihat aja seberapa gacornya si nanti hari ini ya, Kalau ditambahnya lagi free speed ya kan atau kali di luar ini udah pasti fix lah coy ya, memang fix. Memang gacor parah itu ya. Tapi udah di sini kita sudah dikasih profit 1.200 ya guys ya. Ini itu udah udah lumayan cuy Ya bisa makan enak nggak ya, bisa ngopi, nggak bisa nongkrong nih, dengan bohong uh, boleh segini kita ya, kan. Nah sambil makan begini gitu, ini nggak bisa ngeceh, nggak bisa nih. Tinggal-tinggal ya. ya, pasar pun nggak bisa ngeceh. Udah mantap ngeceh, udah mantap. Dan lagi dong, karena tiga puluh satu penit tersisa ya, kan. Tiga, tiga puluh sembilan lagi dan kalem ngeceh tetap kalem. Mainlah ya, dengan sabar, Cok. main dengan sabar, kalem. Uh, standar apa? back standar aja lah, Cok. Standar aja back sesuaikan dengan talbot kena aja ya. Oke, okay, guys ya. Aku di sini agak sedikit bad apa? Nih gitu terlalu omonganku gara-gara kurang fit aku nih, coy ya. Maaf ya, coy ya kalau kurang jelas omonganku. Dan di sini ya masih belum dapat juga, guys. Jadi cuma dikasih segitu ya, guys ya. Berarti kita udah Nah, memang langsung, JT, ya, langsung WD aja guys. Oke, okay, Oke, okay. kira-kira dikasih lagi atau tidak nih, ya. Mantap. Ayo nah, lagi dong. oke. Okay. 10 lagi. Oke, nih, Aduh. Aduh, mantap nih. Karena Aku enggak mau ya guys ya. Tak mau. Emang enggak mau ya guys ya. Lang ya, ya. ya. stop ke the stop, langsung aja ya. ya. Oke okay, lah kalau memang emang kayak gitu ya kan. Hitung-hitungan ya guys. Oke, okay, di sini eh putar kita sudah mau habis nih guys ya petarung kita. Kan aku nampaknya di sini mau nambahin pola ya guys ya. Nambahin polanya aja. Aku nambahin polanya aja nih cuy di tiga ya, di 30 uh, otomatis nih di bed 3200 aja cuy ya mau karim karamin aja di bed begini semoga aja dikasih ya gitu ya dan naikin aja naik turunin bed aja cuy cara mainnya kalau udah profit turunin bed nah stopin aja ya ya stopin aja uh, speednya kayak gitu doang cuy ya kayak gitu aja gitu mainnya. dan hoki ya gitu ya cya, mau kembangkan uh, berkali-kali buat kecilnya belum hoki tuh cuy stopin aja untuk hari besoknya baru kalian nggak lagi main. Oke okay, guys ya. Uh, agak mau di sini cuk, -cu. tapi ini ya sudah cukup lagi ya sudah cukup. Mas cukup banyak lagi semudah seribu, semudah seribu, aku satu juta dua ratus nih. Oke cuk. Untuk polanya kita menggunakan ya sepuluh, sepuluh, tiga puluh. 50 dan 30 ya Cok ya Kalian boleh simak polanya Kalian boleh simak aja Cok polanya Dari awal sampai akhir aja Cok ya Kalian simak boleh kalian ikutin Atau tidak guys Kalau punya pola sendiri itu lebih bagus nih Lebih bagus punya pola sendiri yakin aja Cok Yakin dengan feeling kalian Nah semoga aja kalian gete Iya guys ya, yes, ya. semoga kalian gete Oke okay. Masih belum mau di sini. Dan putaran kita tinggal 9 lagi nih Cok ya Udah lagi Agak mau juga Oke okay lah guys ya Aku namain pola aja kayak gini guys Terima kasih yes, ya guys ya terima, terima kasih yang sudah nonton eh, video kita dari awal sampai akhir Yang sudah tima video kita Terima kasih ya guys ya Yang sudah support kita pun juga Terima kasih ya guys ya Terus semoga kalian gede ya ya dan aku ingetin sekali lagi ini cuma hiburan untuk mengisi waktu luang anda gitu ya mainlah santai yang di dengan yang santai gitu ya hmm, oke okay. mohon maaf kalau aku punya salah atau salah salah kata dari aku mohon maaf sekali lagi aku di sini sudah profit modal seratus ribu aku satu juta gitu yes ya oke okay, nih emang hebat sekali mengkreatif sekali yes ya situs kita nih dan see you next time dan bye bye